Hai hai hai Selain singa, harimau juga dikenal sebagai hewan yang agung Mulai dari bentuk fisik yang kuat hingga rongannya yang mengesankan Harimau juga menjadi sorotan dan pembicaraan di kota Karena fakta yang mengatakan mereka akan punah Sejak itulah mulai tumbuh lagi orang-orang yang peduli tentang keberadaan hewan dengan kulit berpola loreng ini Walaupun termasuk sebagai keluarga kucing Harimau dewasa dapat tumbuh mencapai sekitar 1 meter dengan panjang sekitar 2,2 meter, ini tidak termasuk ekornya loh. Dan gak hanya itu, mereka juga memiliki berat 160 hingga 230 kilogram, namun untuk harimau betina juga biasanya lebih kecil dari jantan. Ukuran harimau sendiri tidak selalu sama dan tergantung pada subspesies dan lokasi geografis habitatnya. Subspesies utara cenderung lebih besar daripada di selatan. Seperti sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau yang melompat keluar melalui kaca mobil. Binatang buas tersebut kemudian melangkah jalan di tengah jalan raya. Dan untungnya saat itu lalu lintas jalan raya tidak terlalu ramai. Sehingga kondisinya tidak terlalu mencekam. Namun tetap saja itu adalah harimau. Eh tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Menurut saksi mata, harimau itu mirip semacam papan iklan langsung untuk sirkus yang baru saja mendarat di kota. Terlihat pria dalam video tersebut berjalan dan tak sengaja melepaskan tali harimau di tempat-tempat ramai. Pada titik tertentu, harimau itu berada di dalam mobil penumpang dan kendaraan itu berhenti di dekat lampu traffic light. Pelatih keluar dari mobil dan tampaknya berusaha memaksa harimau untuk kembali ke dalam mobil, yaitu ketika hewan itu mundur melalui jendela dan melarikan diri. Insiden ini tidak luput dari pengguna jalan yang lain yang mengabadikan lewat video. Dan karena video itu beredar, itu menarik perhatian polisi. Jadi penyelidikan atas insiden itu sedang berlangsung. Mungkin mudah mengenali harimau dari rambut di sekujur tubuhnya yang berwarna oranye terang hingga kemerahan dan memiliki pola loreng-loreng berwarna gelap. Berbicara tentang pola loreng, setiap harimau ini memiliki pola masing-masing. Rambut pada sekujur tubuh harimau ini berfungsi untuk melindungi dan menyamarkan diri alias kamuflase di habitatnya. Bukan rahasia umum lagi bahwa harimau adalah karnivora yang suka menguntit dan memburu mangsanya yang mencakup berbagai hewan. Meskipun mereka lebih suka memakan mangsa besar, mereka juga memakan hewan yang lebih kecil. Selain itu, harimau juga sangat berhati-hati dalam memilih mangsa dan mereka cenderung menghindari perburuan mamalia yang sehat dan kuat. Terkadang, harimau juga memangsa ternak yang mereka buru dari tempat tinggal manusia. Salah satu peran penting harimau di alam liar adalah menjaga keseimbangan ekologis. Menjadi predator teratas dalam rantai makanan, mereka membantu menjaga jumlah populasi mangsa tetap terkendali.